Muhammadin Imam Rasul Rabbil Alamin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, jamain Ama bahad. Hadirin hadirat kaum muslimin Wal muslimat Wal mu'minina Wal mu'minat Yang insya Allah Dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Wabil khusus Yang kita khususkan Salam penghormatan Dari kita semua Yakni untuk guru mulia kita Pimpinan pesantren Sunniyah Salafiyah Tajul Alawiyin yang ini Ad-Daiil Allah Abu Al Habib Bahar bin Ali bin Semit. Kita doakan mudah-mudahan Abu Yah guru mulia kita Al Habib Bahar bin Ali bin Semit Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dan Allah menangkan perjuangannya. Dan berserta keluarga beliau, baik ibunda beliau, dan beserta istri beliau, Allah selalu lindungi dengan lindungan yang khusus. Amin. Ya Rabbal, sebelum kita memulai tausiyah dari para habaib, habaib sejenak kita dengarkan sedikit sambutan-sambutan dari tokoh masyarakat. Ya ini kita mulai dengan Bapak Mayor Saleh. Kepada Bapak Mayor Saleh waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Mereka Yang saya cintai yang saya muliakan, cucu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Habib Bahar Bismit yang saya cintai juga dan saya muliakan, para keturunan Nabi yang ada di tempat ini, para kiai, para ustadz, para tokoh-tokoh. Dan seluruh sahabatku yang ada di tempat ini dan termasuk yang menonton ini, ada tiga hal yang perlu saya sampaikan, saudara. Yang pertama, saya hanya mengingatkan terkait ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bidang ekonomi. Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Mencontohkan Kepada kita semua Pentingnya ekonomi Maka Rasulullah berdagang Ingat itu Rasulullah berdagang Jika seluruh Umat Islam Seluruh Ustadz Pemimpin agama mendoktrin umatnya tentang berdagang Maka siar Islam tidak akan mengalami kendala. Ingat itu saudara-saudaraku. Ini yang jarang diangkat di publik tentang tata cara berdagang Rasulullah. Itu kalau ekonomi mah kuat. Yang kedua. Saya mengamati Habib Bahar bin Smith cucu Rasulullah Shallallahu alaihi sejak beliau tampil pertama. Sebelumnya saya mengenal dulu Imam Besar Habib Rizieq siap 2016, saya tidak tahu apa itu Habib, gak ngerti saya, saya tahunya bapak itu kok pakai sorban, gak ngerti, setelah saya dipanggil Habib Habib Ridjik Imam Besar naik panggung, orasi baru saya tanya, ternyata Habib itu keturunan Nabi, itu 2016. Setiap pembawa ilmu yang ikhlas menyampaikan ilmu di penjara, tetapi pengikutnya terus bertambah, semakin dihina, pengikutnya semakin besar. Seperti Imam Safi'i, Imam an di masanya bung Karno diasingkan di penjara pengikutnya semakin loyal Habib Rizik siap imam besar di penjara tapi pengikutnya malah semakin bertambah Habib Harbizdi semakin di penjara semakin banyak pengikutnya tetapi kalau yang di penjara itu penjahat yang di penjara itu penipu pasti pengikutnya berlarian kabur, betul. Itulah hati saya jatuh cinta di situ. Dulu waktu ada miskomunikasi, tidak apa-apa saya bicara dikit, babe, ya. sedikit. Dulu waktu ada miskomunikasi antara senior saya, abang saya, bapak saya, jenderal Dudung kasar sekarang, miskomunikasi dengan Habib Bahar, Miss Smith Kemudian muncul Mau domba, Ada seorang prajurit masuk Menantang Habib Bahar Saya langsung masuk, Wah ini miskomunikasi Ini bahaya, saya harus masuk Saya ingatkan Saya pernah menjadi prajurit Saya loyal kepada atasan saya semata sem Selama atasan saya Loyal kepada negara Saya pernah punya pasukan Loyal sama saya setelah saya pensiun dini, pasukan saya sudah tidak bisa loyal sama saya tetapi ulama punya santri-santri punya pengikut loyalnya bukan sesaat bahkan sudah tiada pun dunia mereka akan loyal itulah pengikut ulama ya mudah-mudahan ke depan ini harapan saya Bib. Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak saya Jenderal Dudung, bisa silaturahnya ke sini. Setuju enggak? Harus setuju. Ulama TNI tidak boleh dicapalah, hanya karena beda sedikit komunikasi. Kalau tidak bisa ke sini ya Habib Bahar bin diundang ke Angkatan Darat. Setuju? Setuju. Saya setuju itu, termasuk Mabes Polri. Kalau bisa Kapolres, Kapolri, soang ke sini kita semua mau mati ini, ini pesan saya ya, karena saya tahu betul Habib Bahar ada yang bilang Habib Bahar Imam besar Habib Rizik akan mendirikan negara Islam tidak ada itu tidak ada itu fitnah semua ya, ulama kita hanya ingin agar bangsa ini terarah ke mana tujuannya. itu yang kedua, yang terakhir saudara-saudaraku ini saya lihat di media sosial Mau menjełam pilpres ini semua saling membenci, saling mencaci karena beda pilihan. Ingat, jangan jadi koruang-koruang politik. Jangan karena beda pilihan memutus tali silaturahmi. Saling mencaci, saling membenci itu sama dengan merusak persatuan Indonesia. Sepakat? Jadi pengikut Habib Barmi Smith yang ada di sini bersyukur kalian, saya juga termasuk bersyukur bisa berdiri di sini. Saya yakin di sini malaikat-malaikat melihat kita semua menyaksikan kita semua berada di antara keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya karena takutnya terlalu lama hujan deras, nah, nanti kabur lagi. Allah Wabar, Allah Wabar, Allah Wabar, merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itulah kawan ya itu tadi malam ya saya diundang ulama kita Habib Bahar Smith untuk hadir di tempat beliau eh, luar biasa ya senang jadi Habib Bahar Smith itu memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi kawan jadi terjawab sudah Tidak ada yang namanya itu Imam Besar Habib Shihab, ya Habib Smith Dan seluruh habaib Itu akan mendirikan negara Islam Di Indonesia, tidak ada Beliau semua cinta NKRI Mengawal Pancasila Yang 18 Agustus 1945 Dan jangan sekali-sekali Kita mengadu domba antara ulama dengan TNI maupun Polri itu kawan pesan saya semoga Imam Besar Habib Uu Syab dan Habib Muhammad Bismith selanjutnya diberikan kesehatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak Amin Abengah ya. NKRI harga Mati.